Sampai <laughs> jumpa oh ini kita ada di depan masjid Alina ya tanah seribu jadi tepian Silah kita keluar ya ini nyonya lagi dapat tamis mewah jadi dia nggak puasa hmm. nggak sholat juga oke okay. oh, bye Kuenya Nah, ini kita ada di, apa, kita ada di tempat untuk kita belajar dulu ya nah, ini sebentar lagi ini sekitar kurang dari 10 menit sudah, sudah buka a Satu mau Hilang guys mobilnya guys <laughs> Dan, Mana dia Kalau <laughs> diantarkan malah Hilang Ini guys suasananya guys penuh keluarga Renggara kapan apabila pakai mode malam. lihat ya nah. kelihatan, coy. Terima kasih Alinaya. Oh, cantik. Dan inilah bonus view dari Pemandangan Di sekitar Masjid Al-Inayah Al Masya Allah Awannya